Artis atau pekerja seni merupakan profesi yang sangat menjanjikan. Banyak di antara para artis Indonesia yang memperoleh penghasilan jutaan hingga miliaran rupiah untuk satu kali tampil. Dan sudah bukan rahasia lagi, kalau profesi artis memang bisa mendatangkan pundi-pundi rupiah dalam jumlah yang tidak sedikit. Bahkan untuk nama-nama besar, honor yang diterima untuk sekali tampil bisa sangat tinggi. Wajar jika akhirnya kita sering melihat banyak artis, yang menggunakan barang-barang branded dan gaya hidup mewah. Di tahun 2022 ini, terdapat sejumlah artis yang memiliki kekayaan fantastis. Namun siapa sajakah artis terkaya di Indonesia? Berikut deretan artis terkaya di Indonesia yang dilansir dari berbagai sumber. Di posisi pertama ada penyanyi cantik Agnes Mo yang menjadi artis terkaya di Indonesia tahun 2022. Penyanyi bersuara emas ini memiliki kekayaan sekitar 452 miliar rupiah. Tentu saja kekayaan tersebut tidak mengherankan, pasalnya Agnes sudah meniti karir di dunia entertainment sejak ia masih kanak-kanak. Sampai saat ini Agnes masih menjadi penyanyi perempuan dengan bayaran tinggi karena namanya sudah dikenal hingga kancah internasional. Di posisi kedua ada Raffi Ahmad sebagai artis terkaya. Pemain sinetron sekaligus host televisi ini sering dijuluki sebagai Sultan Andara. Kekayaan yang dimiliki ayah dari dua anak ini berkisar di angka 400 miliar rupiah. Wah banyak banget ya. Raffi sendiri sudah sejak tahun 2001 terjun ke dunia hiburan. Awalnya ia menjadi pemain FTV dan sinetron kini ia lebih sering mengisi acara televisi sebagai host. Tak hanya bekerja sebagai pelaku seni, Raffi dan istrinya Nagita Slavina juga memiliki sejumlah lini usaha yang semakin menambah kekayaan mereka. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Tak hanya Agnes Mo dan Rafi Ahmad, Dedi Corbusier juga menjadi artis terkaya di Indonesia Lesop. Kekayaan yang dimiliki Dedi Corbusier berasal dari berbagai sumber. Salah satunya AC Digital Youtube Channel miliknya. Kekayaan tersebut membuat pajak Dedi naik dari 5% menjadi 35%. Artis paling kaya di Indonesia berikutnya yaitu Indul Daratista. Penyanyi dangdut yang terkenal dengan Goyang Ngebor ini memiliki kekayaan sekitar 300 miliar rupiah. Tak hanya sebagai penyanyi, Inul juga memiliki usaha seperti tempat karaoke. Bersama sang suami, kini Inul sering tampil di sosial media dengan membuat konten video lucu. Artis Indonesia lainnya yang memiliki kekayaan fantastis yaitu Syahrini. Artis cantik yang memiliki suara merdu ini diketahui memiliki kekayaan sekitar 280 miliar rupiah. Tak hanya tampil sebagai penyanyi, Syarini juga memiliki beberapa usaha seperti kue, fashion, kecantikan, sampai karaoke. Gak mau kalah, Krisdayanti yang merupakan diva Indonesia yang jam terbangnya sebagai penyanyi sudah tidak perlu diragukan lagi. Kekayaan yang dimiliki oleh penyanyi berbakat ini mencapai 270 miliar rupiah. Sebagai seorang penyanyi, sudah banyak album dan lagu yang ia lahirkan. Dan tak hanya itu, kini ia juga menjabat sebagai anggota DPR RI. Artis terkaya Indonesia berikutnya yaitu Baim Wong. Artis yang beberapa waktu terakhir banyak dibicarakan akibat konten Youtubenya ini, memiliki kekayaan kurang lebih 200 miliar rupiah. Sebelum menjadi Youtuber, Baim Imbuang merupakan aktor sinetron ternama dan sudah banyak judul sinetron yang dibintanginya. Itulah sejumlah nama yang masuk dalam daftar artis terkaya di Indonesia. Tentu saja daftar tersebut bisa berubah kapan saja. Nominal kekayaan yang dimiliki para artis juga bisa berubah sesuai situasi dan kondisi.